oke okay, so guys balik lagi bareng gua dan Trimulana di game Azurland. yang mana ini ada kapal baru, kapal UR baru guys kapal UR baru dari kelasnya ini KGV ya King George V ya nih, kita lihat dulu ya berapa ya dik aku bilang? 08 08 08 ya kalau Dari ada apa-apa kan? nah beneran-beneran hidur lagi itu gear radian core. Mm -hmm. Mun jangan, ims Vanguard si gua. Bang Ade main lagi. Indonesia Dia. saya bawa asinkan. Ih, apeskin nih. Japanese por. Sih ada the mini ya, life of mate. Oh, met semua saya, Siapa nih DGP. Wah, dulu. <laughs> <Ujina Gier>. lagi. <laughs> <suk> <suk> What? Kapan Sepanen, revamp, peraturan kapal baru, Indomitable, Indomitable, Belona, mana nih, oh. Australia, Main garang juga, Azure. Oke okay, di sini, your game is out the dead. Let oh oke okay, silakan. Artinya yeah. uh, berat. Oke okay, di sini kita ada this new content. Pebble dari tanggal 26 sampai tanggal 15 Juni. 15 Juni. let's get of the radiant core. Oke okay, silakan sendiri ya kita dapat reward buat Jarvis nih dari event menuju Hyde Early Summer Invitation 2002. Memo konashita ato no dinner ga ichiban umai. Barbaro. So da Zeppelin Washington. Yuki kaze. Dan lain nine. Special look in campaign. Walk in to earn reward. Reward apa tuh? Dental office penguart oke okay. ada penguartnya Oke okay. indomie table boset indomie table indomie meja indomie jervis juga oke okay. siap yes tanpa basa-basi lagi karena ini KGV kelas KGV jadi gua KGV juga ya. oke itu so ultra rare cuy ini udah sini gua ada 92 Kayaknya, Kaya ya. Gambar, jaga, ini dapat Kayaknya kayak as Siapa sih ini Yang siapa cuy? Vanguard, Indomitable, kita oh. eh. lihat nih bang. Berapa? Berapa jam? Tiga lima coba lihat ya. Dan nah, di sini kita sudah Maksudnya? sampai. 410. Ya, ya. oh, oh tadi ya. itu ada 410, cuy. Ngerus sendiri. oke, oke, berunduh ya. Beluna, ya. Ini event shop. Oh, ada event shop. Dan ini construction indemnity table. Ini ahli saja level 1, healnya 1900. Adaptivity nah, ya. ya. system ya, belum. Belum tak naikin E2, e, e, e, 20 A E. Oke okay, ya. Ini kayaknya kita dapat SR satu biji. 27 tujuh yeah. ya. Dapat, dapat yang dari shop event. Yenber. mbak oh kan. Yeah. Oh, Arizona des. Arizona ya nah kan lo udah bilang kan dapet jervis yang dari event aduh oke okay, thank you oke okay, kita lanjut kembali ya besok empat puluh satu jam dua jam ada zona lagi kah Arizona lagi kayaknya lo kapal baru Royal Navy. Ah? Oke. Yang penting. Tapi keluar terus masuk lagi. Please. Master. yang tadi bilang tadi ya yang alisin. Please. Jadi yang keempat. Ini hmm, teman saya SSR. yang under. Wah, yang lain, yang lain bintang enam, bintang enam itu, kenapa Alis bawa? Eh, enggak tahu sih tuh Alis, Alis tukang tukang cilik paling GG. Oh iya kau, pas kulihat lah, beneran aja. <laughs> eh, ini ada vanguard guard satu orang. Oke, okay, udah banyak vanguard guard liat, liat nih. Oke, okay, kita bisa nih bisa, ya. nih, bisa nih, bisa nih. Teori belip ya, teori belip, belip, belip kita hmm. ada enam hmm. tadi eh. sekarang sembilan Prototer merah ya. Masih ya, empat kalau jam. misalnya hoki dapat si ya, ya. Eh, Eli Kita ya. Lumayan tahu Eli itu konverter converter merah plus tasop HP dia. Tiga kali lebih ke lagi. Oke, okay, lepas dibuka di puluh. Kenapa italsnya begini? Yuk bisa oh, yeah. yuk. Yuk yang terbintang. Yuk. pepper indomitable Indomie Indomie Table, bintang empat mampir semua. Maksudnya? Mampir semua satu. Oh, Masih. Uh. Jim Jujin, haha, Aha. 4, berapa kali? Lima belas. Coba nah pas sama ini bersepuluh kan? hari dan masih belum. b 6 ada yang di ya? udah battle dulu kali ya? Hmm. lanjut 129, 129. Ah, 129. Pokok. <laughs> Dia, itu tuh capek gaca si fengki siapa? iya Franky abis iya kasih aku. Aku aja nggak pernah gitu. Gap, apa duit duit masih kepake yang lain. Nah, iya. Tari -tari. Masih belum bisa cok Aku pun nggak berani masih. ternyata kita ada butuh yang lain sih. Iya, aku masih butuh yang lain Masih kadang-kadang. Sebetulnya ada sih ada. Cuma kayak enggak lah. Apa ntar kayak Foto pas dada, kan? Eh, sama nah, Wishing dan limited call, satu empat Buat break to lima, poten. ada satu empat lima, Lekend dari atarian berikan material atau member Silverhand. Oh, sama, aku nggak tahu nih. Star Shonen. Ya. Omae kai? Bisa yang ada 2. Mas ayo lambat berilah saya saya kata kata bukan <laughs> sikikanku aduh jahatnya aku tidak dianggap aduh mana nih lima jam lima jam nih menunggu 5 jam dapat lima dong Ikan Hai Hiper lagi kamu Maksud... tadi hiper biasa ini hiper mius. hiper. Ya, memang gua suka sih hiper, <laughs> hiper dengan hiper mius please please your star anda harus beri lah saya <laughs> ya, sudah berlangganan anda semenjak empat tahun eh, eh bukan berlangganan saya <laughs> kalau berlangganan kan jarang nggak langsung beli ya kan iya beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli ayo animasi animasi Anda adalah kun. Jisus serikkan Washington, Washington iya, aku adalah kau. mana? ya. bisa tiga jam, jam, please 5 jam. ya, tidak ada lima jam. tidak ada lima jam ya. anda anda lagi lagi lagi Aku biasanya blessing itu misalnya couple ini yang ada di Red up tuh aku pakai biasanya hmm, dapat gimana uh -huh. ya, Siapa tadi Tapi tuh yang dapet dapat? Jarvis, Jarvis dulu. Access luar Ya, coba Ya, enggak dapat. Enggak ya, dapat tadi. Uh, uh, ini eh, adalah nunggu sampai daily Hidup ini adalah kandai yang sampai jumpa hey. di video selanjutnya bye bye uh -huh.